sampai di spotnya ya ini sekitar 50 meter dari pusat pemerintahan kota Bandung ya. saya akan mencoba memikat BL di sini. oke ikuti terus ini rencananya saya mau mikat di lantai 3 nih di lantai 3 Masjid baru Ulum Mudah-mudahan bisa Dapat BL Yang tadi rencananya Mau di atas Masjid lantai 3 Saya pindah spot nih Jadi di depan Pas di jalan Merdeka ah deket ini foresta base lokasinya enak nih uh, tepat sekali di jalan Merdeka oke okay, kita tunggu beberapa jam barangkali ada BL yang turun Oke okay guys, BL sudah mendekat. Aduh, pikat sayangnya stres, nggak mau bunyi. Ah, pikat sayangnya stres, nggak mau bunyi. Ayo, ayo, ayo, ayo. Ayo, satu, dua, ayo, ayo, ayo, ayo, guys, ayo, guys, ah, ini jalan-jalan ke sana ke sini, jalan-jalan ke sana ke sini, ayo, ayo, ayo. Pikat sayanya stres di bawah naik motor kenceng kencang tadi jadi ah, ayo ayo pikat sayanya nggak mau bekur stres alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah guys dapat poin dapat poin Alhamdulillah, San dapat poin San. Eh San lagi ya. Walaupun nggak bunyi nih, Alhamdulillah dapat nih. Alhamdulillah, jebak sentri Pugal sudah dapat satu nih. Dapat guys. Dapat guys. Dapet, bang, bang Oke. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah Gak jauh dari pusat kota nggak perlu Jauh-jauh ke hutan Wes, beren euy. Antum terus filmnya tenang naon? Eh masih keneh? Masih, masih jalan. Ha. Waduh, susah banget. Susah banget rupanya susah banget ngebukanya guys wah oh, etak emang nih karunya sih aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh itu naon buruk bukan atau tidak? Ah. Oke, kita review dulu ya Oh, ini jantan nih Oh, jantan nih Piket sayangnya stres Di bawah naik motor jauh-jauh Oke, ikutin terus titiran tipi bakal mikat di tengah kota. <Gas> Oke, guys, jebak sentripuga sudah menghasilkan satu buah seekor seekor burung. Mantap. Yuk. Ini saya ada 100 meter. Dari BI nih, dari Bank Indonesia. Dan di sini sebenarnya tempat kerja saya ini, kantor saya di sini di sebelah sini. Ah, di sini. Kebetulan sekarang hari libur Imlek, jadi libur semua. Libur. Libur Dan Bapak Hasan nih Bapak Hasan CS CS berat <laughs> Mau belajar mikat katanya dia Nanti saya kasih warisan Sangkar jebak lah satu